Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers di Lovers serta Leslar Lovers dimanapun anda berada Selamat malam, selamat datang dan bergabung kembali di channel Youtube Diva TV Yang akan terus mengabarkan informasi terbaru Kabar baik dan kabar bahagia seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar.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 Baiklah para sahabat untuk menemani santai malam kalian saat ini Bang Wimin akan menyuguhkan kabar-kabar spesial di para sahabat, dan kabar terbaru Kita awali dengan kabar yang sangat membahagiakan sekali ya Ini ada postingan momen saat Abang L video call dengan Oma Siwi Wow terlihat para sahabat ya Oma Siwi bahagia sekali Dan Abang Fatih pun ini terlihat bahagia banget ya saat video call dengan Oma Siwi Masya Allah Semoga ada kejutan ya dari Indosiar untuk kita semuanya. Itu tentu kejutan dari Lesti dan Rizky Billar. Postingan momen ini pun diunggah kembali oleh akun sahabat Instagram Scarlett. Kita simak persahabat di kalimat caption yang dituliskan. Masya Allah, abang happy banget video callan sama oma dan opa. Ter terlihat emang abang Fatih bahagia banget ya saat video callan bareng dengan oma siwi. Di postingan ini pun tentu juga banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Kita salvok dengan kalimat komentar dari Yanti underscore Lianti, Mengatakan di kolom komentar Semoga abang punya program sendiri di Indosiar Amin Tuh persahabat ya Doa untuk abang Fatih Semoga bisa mempunyai program sendiri di Indosiar Kita aminkan doa baiknya Mudah-mudahan ada kejutan bahagia yang kita dapatkan dari idola kesayangan dan Indosiar. Berikutnya, persahabat kita simak juga ada info penting ya untuk keluarga Konoha. Kita mendapatkan kabar nih bahwa Papa Bilar akan hadir di acara ketawa itu berkah, persahabat ya di TV pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ini tentunya kabar bahagia juga untuk warga Konoha karena bahwa Bilar akan menghadiri, akan menjadi bintang tamu di acara Ketawa Itu Berkah di Stasiun TransTV Persibet ya. Info ini kita dapatkan dari Les Larcik. Kita simak juga di kalimat caption info yang dituliskan. Oke, okay, confirm fix ya. Besok ada Papa B di program Ketawa Itu Berkah Trans TV. Senin 20 Juni, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Tuh, persahabat, ya sudah fix. Katanya Papa Bilar ini akan menjadi bintang tamu di acara Ketawa Itu Berkah di Trans TV. Di postingan ini pun tentu banyak sekali tanggapan komentar nih, persahabat, ya. Dari akun Instagram Twingles85... Siap nyalain TV Min, katanya tuh semangat Wow, semangat banget ya Ada Papa Bilar di TV Akhirnya tentunya TV nyala kembali nih persahabat ya Ada juga tanggapan lain dari Rita Pujawati Oke okay lah, aku nonton kalau ada Papa B Semangat, Masya Allah banget ya Respon dan antusias Warga Konoha ini akan menyaksikan Papa B di acara trans tv tepatnya acara ketawa itu berkah persahabatnya jangan lupa dicatat pukul 18:30 ya waktu indonesia barat untuk jadwal Papa Bilar dan kita lihat juga sebelumnya Papa Bilar mengunggah sebuah postingan dari ketawa itu berkah trans tv ini sudah dipastikan banget ya Papa Bilar saja ini meri kembali unggahan dari ketawa itu berkah trans tv mudah-mudahan kejutan spesial bahagia akan kita dapatkan besok dari idola kesayangan Papa Rizky Pilar Dan semoga ada BBL juga ya. Dan Bunda Lesti ikut menemani di acara tersebut. Pastinya persahabat kita semakin bahagia banget. Vitamin akan disuguhkan langsung oleh idola kesayangan kita. Kemudian persahabat disimak juga. Sebelumnya Bunda Lesti Kejora ini memposting foto cute momen saat di Swiss. Di laman akun Instagram pribadinya. Namun persahabat ya, warga Konoha ini salvo kalimat caption yang dituliskan. Bunda Lesti menuliskan sebuah kalimat, misi Mas, itu yang belakang ngapain? Saya lagi dipotong ayang nih katanya tuh ya. Sontak ini rame banget ya. Warga Konoha membahas bahwa yang nulis caption itu bukan Bunda Lesti, tetapi Rizky Bilar. Karena beda seperti biasanya persahabat ya. Tapi <sontak> ini cute banget Masya Allah. Dan kita simak juga di kolom komentar banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Ada komentar dari Richard Ricardo disitu mengatakan So sweet dedek selalu gemes Wah, wow, Masya Allah banget ya Sudah dipastikan ya Bunda Lesti emang setiap hari tampil sangat menggemaskan, Tampil cantik walaupun sederhana tetap telah terlihat elegan dan sangat luar biasa Kemudian juga persahabat ya kita wajib untuk mensupport karya-karya terbaik Lessor Entertainment karena vlog terbaru juga sudah di up bersama di channel YouTube Lessor Entertainment saat Abang L liburan ke Bandung bersama tim dan keluarga ini masya banget ya kalian wajib dukung yang belum menyaksikan langsung saja ke channel YouTube Lessor Entertainment karena ini seru banget ya Abang L diajak liburan nih oleh Bang Boril dan adit isi kebahagiaan yang kita dapatkan juga lewat channel YouTube Lesnar Entertainment semoga terus berkembang terus sukses dan jaya selalu untuk LA amin kita masih menunggu cedukan dan kabar terbaru berikutnya di malam hari ini jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat berikutnya